dek beli mainan dek beli mainan mau yang mana mau yang mana mau yang ini ini 10000 mau mana uangnya eh eh makasih ya dek Oke. Oke. Okay. udah unboxing sama Ayah ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman. Kali ini Jen dan Ayah mau unboxing mainan gangsi Ye. Oke. Okay. Langsung aja ya. <tuh> Kita buka dulu. Ini apa? Ada apa aja sih? Ah. Coba ya. Ya, ada oke jadi ini untuk dalamannya ya buat alat seperti ini nanti kita rakit oke ini ada warna apa aja warna merah merah kalau ini warna kun ini ini hitam. Oke, okay, ini hijau. Yeah. Abu. Abu. Oke, okay, ini ada lagi ya, ada abu. Ini sama warna ungu. Oh. Ungu. Uh. Hmm, kita buka. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Okay. Kita buka. Iya. Yeah. Ayo, jangan amat. Wow. Wow. Wow. Cuma bentar kita dulu mana ya wow wow lihat teman-teman tunggu wow ini ya coba gimana cara uh, rakitnya bisa nggak bisa nggak teman-teman bisa nggak rakitnya ayo coba oke Oke okay guys, uh, jadi di sini kita uh, buat pasang ini buat tameng di tangan dulu ya guys ya. Oke. Oke. Okay. Okay. Jadi cara pasangnya gini ya. Kita kuncikan sini. Nah ini jadi fungsinya buat di tangan gini ya. Ini, okay ini ya di, di tangan. Oke. Okay. Oke okay, ini sudah jadi buat tamengnya. Oke. Okay. Okay, apalagi ak. Uh? Oh, kita pasang ya guys. Oke, okay, nih pasang gancingnya. <coughs> jadi kita eh, di sini harus pasang ini dulu ya. Berarti ini udah jadi. Oke, okay. jadi nanti nampaknya seperti ini ya untuk gangsinya, ya. Okay. Okay, terus apa lagi Pasang lagi, pasang ini ya, pasang untuk uh, pegangannya. Nah untuk pegangannya seperti ini guys, nah, kita pasang di sini, pasang di sini, Nah lalu seperti ini. Oh, itu, ya. nah, dan ini untuk uh, penarikan gangsinya, itu ya. Oke, okay, ini sudah selesai guys. Oke. Okay. Jadi kita tinggal main aja. Main A? Yeah. Oke, okay, kita main ya. Jadi ini caranya seperti ini ya. Pasang di tangan. Yeah. Oke. Okay, kemudian ini masukin ke jepitannya nih. Seperti ini, kayak gini ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, setelah itu, ini simpan ini dulu. Nah, itu yuk masukin uh, tarikannya nah seperti ini guys seperti ini ya tuh oke okay, a oke okay. oke okay. awasannya lalu tinggal kita tarik guys tarik uh. ya teman-teman main gancing ini ya teman-teman pasti suka juga ya dengan gasing oke okay. jadi itu untuk uh, unboxing kita kali ini ya oke okay. ya, ya teman-teman ya jadi jangan lupa teman-teman untuk uh, like share dan subscribe ya untuk video ke videonya channel channel ajain channel oke okay. oke okay, mungkin cukup sekian dan uh, Silahkan tunggu video uh, berikutnya Oke dadah dulu A ya. Dadah